Halo guys, assalamualaikum. Selamat datang di channel saya. Di vlog kali ini, saya mau cerita sedikit. Kemarin itu, saya sama istri kan lagi jalan-jalan di Solo Square. Nemu ada ini, ada yang lagi buka tenan perumahan subsidi. Jadi, di sini ada tulisannya: 3 juta all in dapat rumah buruan. Nah, penasaran lah saya sama istri karena kan saya sama istri juga ya pengen ya punya rumah sendiri uh, di situ katanya sih uang mukanya 500 ribu dulu baru nanti pengikat akatnya itu di bulan antara januari sampai maret uh, terus uh, uang mukanya yang 500 ribu itu lalu kalau uh, setelah selesai ACC Barulah lanjut 3 juta ini. Nah, ini saya sama istri udah sampai di rukonya Ini saya mau nanya-nanya dulu. Soalnya tadi saya sama istri survei lokasi yang saya sama istri uh, tertarik yang ini. Cuman nggak nemu. <laughs> Makanya sekalian minta tolong ditunjukin arah arahnya. Oke. Okay. Tengah sana Jepang Lah itu tuh yang di depan itu Oh yang ada Goporan nih Goporan sendiri ya uh -uh. Keren dong uh -huh. Gitu <laughs> <ini laughs> sih Tapi mirip nih Iya uh -oh, mirip. mirip Sama kali Kau udah pada sih tuh Oh ini yang, yang satu, bener Ini yang CPM 1 oh ini, yang CPM 1 ini yang harganya lebih murah 2017 ya? lebih so, kecil nah so, ini yang CPM 2 ini jengkli permata asli nih, kiri ooo, ini kiri, uh -uh, ini kiri, kiri. kan jelas. kiri, sini kiri ini kali yang jaga Pak Unang ya? Pak Unang Saya seik, coba Pak, misi mau ketemu Pak Unang? Pak iya Pak Unang, kamu udah ganti nih? Oh, nah, yang... Ini juga Oh, tapi yang Itu agak tumpukan-tumpukan terakhir Oh, di situ Atau yeah. Oh, iya Oh, iya yeah. oh, yeah, yeah. Makasih, yeah. Pak uh. Ini, guys, yang rumah yang mau dibeli ini udah pada jadi Tuh, udah semak melukar <laughs> Ada yang lesian ada, ada yang lesian <laughs> Karena belum ditempatin, belum jadi kali ya? Itu silip ya? 58 ini kok catnya abis diganti gini. iya itu berapa 52? 52, tadi 58 lah ha? berarti depan ini masuk dulu kan ini masuk dulu kan oh, oh, ka kayaknya ya gitu 64 yang mau 85 oh iya aduh-aduh-aduh ini di dilewari ya, posamring. Ya pun kok mis, semak blokar ini tuh yang <Guncah> ini udah bagus nih. Rata-rata udah ada yang bagus nih. Yang ya. masih kosong nih. Oh, ini masih kosong. Bodoh, ini bukan. Ini pasti bukan. Karena benda kan. Hmm -hmm. ke kiri, kiri gak bisa ditok kui tekon Tukan. lagi wis mentok nemu no, lah ya rumahnya oh, <tuk> landi covering 52, hmm. sing, ya ampun ini yang buri-buri kono ake banget yang banyak yang apa kita nanya pak? yang yes, sekirin ya, saat-saatnya <laughs> ini geria Permata Asri mm -hmm. kalau gak salah pas turunan kan? Aku kemarin oke, udah ketepan kok ini? oh iya ini nomor 19 ada Gria tapi kayaknya nggak dalam dalam amat kan ya kita mm -hmm. sebelah sana malah belum dicat kosong nonton lagi coba yuk buat nentahkan aku yakin belum belum itu hanya belum ada nggak keluar ya? lah yang cuma dua yang mana kita nggak nanya Pak Unang aja? keluar dulu kan? nanya Pak Unang di mana? enggak tanya ini berapa kerjanya? dia oh, ya, tanya aja Pak gimana? Mau lihat rumah? Ini dari sini Itu gimana? Lagi makan kemungkinan orang oh, ngipun Oh iya coba ya ini mana? Maksud aku tuh aku pengen lihat rumah yang kavling 52 Bapak-bapak itu ngerti gak ya? bapak bapak ini kak neka tak mau pak bapak ini seng apa kata di depan depan sana mungkin ya kayaknya nggak dalam dalam banget ya udah mau apa nya berhenti di sini nanti kita turun aja. 49. Hmm. Harusnya udah dekat-dekat sini tuh. Nah, oh, makanya enggak? di sini berarti ya, nah, Itu apa? belum di sana. nanya Ini guys. Contoh bangunannya ini ruang tamu nih masuk nih ini ruang kamar tidur pertama kamar tidur utama. kamar tidur yang kedua ini terus ini langsung halaman luar terus langsung ketemu toilet ketemu toilet nah di sini toiletnya masuk subsidi guys gimana tanggapan? kan ada, <laughs> ada dapurnya belum dibangun tuh ada ini, ini ini langsung ruang terbuka loh. pikir ini dapur dan ada tertutup ini toilet Ini tertutup ini terbuka ini ruang terbuka ceritanya malah taman ini lebih cocok taman tanah. Baca kore nih, maksudnya yang gini ya? Ini langsung rumah tetangga, nggak ada sekat plus Ini berarti bisa izin ke tetangga Tapi emang, singnya lebih lebar dari kakek itu sama ini lebih Lebih lebar ini berarti emang bener ini, ah, lima ya ini Emang, lima dua Dan kita kalau misalnya nambahin lagi, biaya lagi Misalkan galvan lo begitu? Iya, tapi udah lumayan sih Semuanya hmm. terus gak